Penutup dan Pembuka Tahun. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami sampaikan padamu ya Tuhan atas kasih dan karuniamu yang selalu bersama kami sepanjang hidup kami. Tidak lama lagi, kami akan segera meninggalkan tahun ini, tetapi kami percaya kasih setiamu tidak akan meninggalkan kami. Bapa, jangan pernah bosan mendengar permohonan kami, sebagaimana kami tak pernah lelah dan tidak putus-putus meminta tolong kepadamu. Tuhan, Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu di tahun 2022, sehingga sekarang kami bisa memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Tuhan, tolong berkati kami setiap waktu di tahun 2023, seperti yang sudah kami rasakan di tahun 2022. Tuhan, ada banyak rencana yang sudah kami buat di tahun baru ini. Kami percaya bahwa dengan campur tanganmu, semuanya dapat terwujud. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Tolong jagalah orang tua, saudara, kerabat, serta teman-teman kami, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan penyakit. Tuhan, Tolonglah berkati pekerjaan kami, sekolah kami dan negara kami, sehingga baik kami sebagai murid maupun sebagai warga negara, bisa merasakan kesejahteraan. Tuhan, masih ada banyak permohonan yang ingin kami sampaikan padamu, tetapi kami percaya bahwa engkau sudah mengetahui dan akan mengabulkannya.